1 kali pak tegum lagi yang berdaya magot jadi 10 gram telur hmm sortir gak pak? Mm hmm gak pake bak migrasi itu pak? lagi dibikin? ini ada yang mau beli mm -hmm. seruntara nunggu pembelinya diambil yang hitam ya hmm oke okay, oke okay. Nah itu ada dua orang itu baru kah Pak kerja Pak? Iya Pak Sejak kapan dia Pak? Yang perempuan itu sudah setengah bulan hmm. Yang bikin biopon itu baru tiga hari hmm. Jadi dulu Bapak itu awalnya ini kerja sendiri dari tahun 2019 Lagi ngapain nih Bu? bisa telur Oke okay, oke okay. nah, ibunya ini uh, Ikut bantu pak Teguh Ngerjain maggot sejak kapan bu Kerja sama pak Teguh bu Bisnis uh, Ibu uh, bantu, bantu pak Teguh Udah hampir setengah bulan ya. Hampir setengah bulan ya Berarti dari awal April kemarin ya, ya. Ini pak Teguh udah bisa nambah karyawan selain bersihin tempat telur apa ini aja, bu? yang dikerjain Si makan magot hmm. di rumah sebelah saya makan yang magotnya ayak pupuk juga bu ya. Oh, jadi ibu ini selain bersihin bekas telur, kasih makan maggot sama ini pupuk pupuk bekas maggot nanti diayak dan diakemas seperti ini. oke okay. Ini uh, diminta Pak Teguh bantu juga. Pak siapa namanya pak? Pak Dian. pak Dian. Bikin apa nih pak? Bikin apa ini? Bikin... Magot. Kandang maggot, eh, ini medianya atau biopon. Sejak kapan nih pak ngerjain ini pak? Mulai apa nih? Kita empat hari sama dia. Kita Pak Taguh ini Pata -pata gue nih sekarang udah bisa nambah dua karyawan untuk membantu dia beri daya maggot. Selain ngerjain ini ngerjain aja. apa aja pak? Pupangan rumah. Oke, okay. oke, banyak dia kebiasaannya sendiri dari tahun 2019, dari cuma berapa se penghasilan pak berapa kilo? Awal-awal itu, pak. awalnya itu dari 10 gram telur. Hmm. Pertama kali itu, pak, ya pertama kali. pertama kali dia bikin dari 10 gram telur. Pada grup, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, penetasan, hai, Terus yang Kedua dari atas hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, nah, hai, edukasi dari Pak Teguh untuk masyarakat yang pengen belajar tentang maggot. ini udah ada sejak 2019 Jadi Pak Teguh ini merintis dari bawah dari nol untuk hidayah magot ini Tiga kali biasanya pak banyak alatnya dia muter dia jadikan indukan bertelur jadi maggot jadi indukan lagi sampai sekarang bisa mempekerjakan dua orang gila guys cuma 10 10 gram anggap 10 gram itu se segramnya 3000 cuma modal 30 ribu guys. sekarang bisa mendapatkan penghasilan kira-kira jutaan lah